Assalamualaikum Sobat Muda kembali lagi bersama Sangkaturi Katuri Channel, menyajikan info seputar dunia militer. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka agar channel ini terus berkembang. Resimen pasukan keamanan Korps Marinir adalah unit keamanan dan anti terorisme khusus dari Korps Marinir Amerika Serikat ini menyediakan pasukan keamanan untuk menjaga instalasi angkatan laut berbual ini, terutama yang dan senjata nuklir. Ini juga menyediakan fleet anti terorisme security TEAMS VES dan Recaptory Tactics TEAMS RTT. Marinir yang menyelesaikan pelatihan pasukan keamanan ditugaskan sebagai spesialis pekerjaan militer, most sekunder sebanyak 8.152 pengawal pasukan keamanan Korps Marinir, sementara instruktur dapat memperoleh 8.153 pelatih kader pasukan keamanan Korps Marinir. Korps Marinir merupakan organisasi kecil yang melakukan pekerjaan yang baik untuk menghasilkan film persatuan. Orang-orang pemasaran menyebutnya sebagai pesan yang konsisten, dan Korps telah lama menjadikannya bagian dari strategi komunikasi mereka. Itu mudah. Marinir adalah Marinir. Tidak ada Marinir khusus. Sementara pendekatan naratif ini memberi Korps pesan dan penampilan yang konsisten, pendekatan ini juga gagal menyebutkan banyak misi khusus yang diselesaikan Korps yang melihatkan tim kecil elit yang secara khusus kejuang perang. Hari ini kita akan menyoroti salah satu tim kecil dari anggota layanan elit yang biasa disebut militer cepat. Resimen pasukan keamanan Korps Marinir MCSFR mengatur melatih, melengkapi, dan menyediakan pasukan keamanan anti terorisme untuk mendukung Komandan Kombatan dan Komandan Angkatan Laut untuk melakukan operasi keamanan ekspedisi dan memberikan keamanan untuk senjata strategis dan aset nasional yang vital Lakukan misi durasi terbatas lainnya sesuai petunjuk Tugas penting misi marinir yaitu menyediakan pasukan keamanan untuk senjata strategis dan memberikan respons cepat dan pasukan keamanan antiterorisme ekspedisi yang dikerahkan ke depan. Marinir yang ditugaskan di Fleet Anti-Terrorism Security Company, Europe FASTEUR, bagian dari Navy Expeditionary Combat Force Europe Africa Task Force CTF-68, melakukan pelatihan keamanan, 22-25 Januari, di Austin kod urban kompleks pelatihan di atas Naval Station Gota Spanyol. Selama pelatihan, marinir berlatih taktik eksterior, taktik interior, penggunaan granat terpisah-pisah dan pemulihan aset bernilai tinggi HVA. Kami berlatih untuk memberikan keamanan untuk misi yang berbeda, seperti keamanan kedutaan, keamanan kapal dan dukungan kapal, kata Kapten Ricky Yang, peleton enam Kompi Bravo, komandan peleton yang kami lakukan di sini memungkinkan kami untuk, untuk mengaktifkan tugas ini, bersama dengan membangun kemahiran dengan granat, dan mensimulasikan pemulihan hafiah. Kemahiran yang berupaya keamanan dan taktik pemulihan sangat penting untuk misi AS-TEU yang operasi armada ke-6 di Eropa dan Afrika. Taktik interior dan eksterior jelas merupakan keterampilan yang bisa hilang dari tidak terus-menerus melakukannya. Kami berusaha untuk sekreatif mungkin sambil terus mengasah keterampilan ini, kata Sersan. Robert Kohler, pemimpin regu. Ini adalah lingkungan baru bagi kami. Kami belum pernah ke fasilitas ini sebelumnya, jadi tidak ada permainan. Pelatihan <tuk> memunyai dengan simulasi operasi pengelamatan dan pemulihan, di mana marinir ditugaskan untuk memulihkan seorang duta besar dari daerah yang tidak bersahabat memanfaatkan semua tampilan yang mereka latih serta amunisi yang di tangan pelatihan.